Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai siang kalian saat ini, bagaimana akan menyuguhkan info-info menarik dan kabar bahagia dari idola kita. Di kabar pertama, kita lihat tersebut langsung mendapatkan cedukan abang Fatih yang makin ganteng, makin saleh, apalagi tepat di tanggal dua Tepat persahabatnya, ulang bulannya BBL yang ke-14 Mudah-mudahan sehat terus, bahagia dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Dan kita lihat juga persahabatnya begitu Banyak hadiah, doa, tentunya dukungan, support yang diberikan dari para fans Ucapan selamat ulang bulan ke-14 Buat Abang al Dari Leslar Lovers Masya Allah mudah-mudahan Semakin kompak untuk kita semua Mudah-mudahan semakin solid Untuk mendukung yang terbaik Buat Leslor Family Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Al-Fatih Candu Masya Allah Alhamdulillah hari ini ulang bulan Abang Fatih Yang ke-14 Amanah dari Leslar Lovers Sudah aku kirim dan diterima oji Semoga hadiah kecil ini Bermanfaat untuk Abang Fatih Dan Leslar Entertainment Terima kasih untuk teman-teman lovers Yang sudah ikut berpartisipasi Sehat dan berkah selalu Rezekinya, amin Masya Allah banget ya, mudah-mudahan Berkah barokah rezeki kita semuanya Dan untuk berikutnya Kita lihat juga Ada cidukan momen semalam Saat idola kesayangan kita Menghadiri acara berdenya Ultah Baby <tuh> Acara ulang tahun Aminah nih persahabatnya, Masya Allah, tentunya memang selalu menjadi pusat perhatian banget idola kesayangan kita yang selalu membuat kita bangga pastinya. Dan untuk berikutnya juga persahabat selanjutnya, kita lihat nih ada kabar gembira juga untuk kukurga Konoha, Alhamdulillah, untuk vlog perdana Leslar Entertainment, Alhamdulillah masih nangkring di trending 1, untuk viewersnya sudah mencapai 741 ribu kali ditonton. Alhamdulillah, bersahabat berkat dukungan kita semuanya, mudah-mudahan kita semua semakin solid dan terbukti bahwa kekompakan Leslar memang masih terjaga dengan baik. Dan tentunya bersahabat ya, kita lihat juga selanjutnya. Di sini ada postingan terbaru dari Papa Bilar satu jam yang lalu, sepertinya lagi nonton Dragon Ball nih persahabat ya. Sehat selalu untuk Bapak Big dan keluarga. Mudah-mudahan selalu memberikan kejutan, selalu memberikan kabar terbaru yang tentunya paling ditunggu oleh warga Konoha. Kemudian juga selanjutnya persahabat kita simak juga semalam saat di wawancara Rudi Salim memberikan kabar gembira juga untuk warga Konoha. Insyaallah kata Om Rudi bulan Maret ada mini konser adalah kata korudi doakan saja semoga semuanya diberi kelancaran tuh persahabat bismillah bakal ada acara mini konser mudah-mudahan Leslar Entertainment bangkit dengan semangat dan wajah yang baru ini yang paling dinantikan oleh warga konoha dan pastinya memang Leslar lovers ini sudah kangen berat banget nih untuk menyaksikan mini konsernya Leslar ini selalu ditunggu, doakan yang terbaik, mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan sukses. Amin. Dan kita lihat juga persahabat, begitu banyak tanggapan komentar. Begitu banyak respon yang diberikan juga diantaranya dari akun Wena Yaniwena Di situ mengatakan, Masya Allah, semoga dilancarkan terus sukses Leslar, amin Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram, ddaryan.75 Masya Allah, diberi kelancaran untuk semua proyek Leslar Entertainment, amin Begitu banyak doa baik, begitu banyak support dan dukungan Yang diberikan dari orang-orang baik juga, yang tulus mencintai Leslar Family untuk selanjutnya, persahabat kita simak juga di sini memang ada juga yang tidak menyukai Haters persahabat ya, memang selalu nyinyir, selalu saja mencari celah kesalahan Lesnar Kali ini kita lihat persahabat ya, ada kalimat panjang yang diunggah oleh akun fanbase Santal Putih Bila Orang kalau sudah benci itu ya, lihat sekilas juga sudah menghakimi dah ngerasa paling benar Tolong yang sudah bikin ribut perkara igskk cek matanya dulu, siapa tahu rabut. Jelas si kakak IGsin istrinya beda momen. Baju istrinya aja dah ganti, jadi mereka main unonya yang pas kakak story itu cuma berdua. Bukan rame-rame, si kakak tahu cara menjaga meruah istrinya. Makanya di stikerin gak mungkinlah dibiarin istrinya buka aurat depan orang yang bukan muhrib. Please pinteran dikit, pagi-pagi bikin kesal Memang ada aja persahabat netizen Mencari celah kesalahan Lesnar. Padahal persahabat ya Waktu storynya Papa Bilar diunggah Foto Bunda Lesi Kejuara di Dan tentunya itu memang mereka hanya berdua saja Belum ada keramaian Setelah itu baru ada tentunya keramaian Ada Torik, ada Kak Mer, ada Bibo, ada pasangan Babaji juga dengan Kasania Yuk sama-sama sebagai fans kita selalu berpikir positif Kita dukung, kita support dan kita jaga nama baik Leslar Kita masih menunggu kabar terbaru lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya